Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, lovers, serta Lesti Lovers Dimanapun kalian berada, selamat malam kembali di TV hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik dari idola kita Lesti dan Bilar Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan vitamin bahagia seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam minggu kalian saat ini Buamin akan menyuguhkan info dan pasnya kabar terbaru dari Lesti dan Bilar untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita lihat persahabat ya momen spesial jidukan Bunda El Lagi berada di acara Ultahnya Rafathar Di tempatnya A.A. Rafi dan Mama Gigi persahabat ya. Bunda Lesti tampil sangat cantik Bunda Lesti juga tentunya menyumbangkan sebuah lagu di acara Ultahnya A.A. Rafathar Masya Allah mudah-mudahan Sehat selalu untuk Bunda El, berkah terus ya. Mudah-mudahan semakin banyak dukungan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita. Dan pastinya kita semakin tentunya dibuat salvok menampilannya Bunda El hari ini. Begitu sangat cantik banget persahabat ya. Tetap kita sebagai fans sejati selalu mendoakan yang terbaik. Berikutnya kita lihat juga, Momen sidukan Bunda Lesti di acara... Kak Zaskia Sungkar, aduh Masya Allah banget ya ini juga sangat cantik banget Penampilan Bunda Lesti selalu bikin salvok ya Hingga komentar pun banyak sekali ini diberikan Dari akun Paulina Aster mengatakan Masya Allah gelis Bunda Tuh semua aja salvok banget dengan penampilannya Bunda L ya, Yang sangat cantik Masya Allah, mudah-mudahan Bunda El selalu sehat dan selalu dimudahkan segala urusannya. Kemudian juga percobaannya perhatikan, potret Bunda El masih di momen acaranya Kak Zaskia Sungkar. Kali ini diunggah kembali oleh akun Sentol putih Bilar, namun juga kita salvo kalimat yang diposting di unggahan ini. Tolong bilangin dong Pengen selfie buat dikirim ke grup keluarga Oke okay, Secepat kilat Elasti Kiciora Masya Allah ternyata Keluarga artis pun Banyak yang tentunya Mencintai mensuport support idola kesayangan kita Ini Lesti luar biasa tuh Dari kalangan artis aja Keluarga besarnya Itu sangat mencintai Lesti Kiciora Masya Allah Semakin banyak dukungan dari orang-orang baik Kita salut dan tasnya kita semakin bangga kepada idola kita ini Dan kita juga perhatikan kalimat caption yang dituliskan oleh akun sendal Putih Bilar Sepertinya besok, kalau Bunda Lesti ada in concert Saingannya bukan hanya sama Lessa Lovers dan Lesti Lovers Tapi juga sama banyak Artis dan keluarganya deh Katanya itu insya Allah rame banget yang sayang tuh Kita bangga Karena Bunda Lesti ternyata Dikelilingi oleh orang-orang baik Tak hanya Lesti Lovers Dan Lesti Lovers di lover saja yang Mencintai dan menyukai Lesti Ternyata dari artis dan keluarganya Itu sangat mencintai Masya Allah Kita lihat juga bersahabat ya Ke kabar berikutnya ini ada sebuah postingan spesial saat Lesti dan Bilar merayakan anniversary pernikahan yang ke satu tahun. Itu ada potret nih bersahabat ya, ada potret soang di atas kasur. Masya Allah, romantis banget ya idola kesayangan. Merayakannya di hotel yang sama di acara pernikahan mereka dan namun kita salvo. Untuk kotak orange dan kotak coklat nih persahabatnya Ini adalah hadiah pernikahan Sepertinya hadiah pernikahan dari Rizky Bilar nih Untuk sang istri tercinta Masya Allah banget ya Bangga punya idola yang sangat menginspirasi Punya idola yang sangat luar biasa Masya Allahnya Dan kita lihat juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan di hotel yang sama, waktu mereka pesta pernikahan, salvox sama yang orange tuh Semuanya juga salvox dengan kotak orange ya Seperti itu kado pernikahan dari Rizky Bilar untuk sang istri tercinta Kita lihat bersama di kolom komentar, bayang sekali tanggapan dan respon yang diberikan Dari akun yan underscore mengatakan, kebayang sweetnya kayak gimana katanya tuh Masya Allah banget ya, emang sangat romantis kita lihat juga komentar berikutnya dari akun Maidi.Nur. situ dikatakan Masya Allah Tabarakallah. Insya Allah pasangan Lesar bahagia selalu. Bersama selamanya hingga akhir dunia. Amin. Masya Allah banget ya. Pokoknya lesti dan Bilar. Mudah-mudahan selalu bahagia. Kemudian bersama di simak juga Ini ada tentunya vlog terbaru Dapur Bunda Lesti yang sudah tayang di channel Youtube Laser Entertainment Kolaborasi bersama OG nih bersahabat ya Yuk sama-sama kita support karya-karya terbaik dari tim Mudah-mudahan semakin banyak dukungan juga untuk Laser Entertainment Semoga semakin banyak juga bersahabat ya penonton ya Mudah-mudahan LS semakin berkembang dan sukses Kemudian juga persahabat, vitamin malam minggu kita dapatkan malam hari ini Papa Bilar terpantau lagi main sepak bola tuh Masya Allah si ganteng penampilan keren banget malam hari ini dari Papa Bilar Malam hari ini, malam minggunya ditemani oleh idola kesayangan main sepak bola Momen ini diunggah kembali oleh akun Rosan kelas 24 lar Kita lihat persahabat ya ada kalimat caption juga yang dituliskan pagi malam ini main bola Katanya tuh, Masya Allah Dan kita lihat juga momen selanjutnya Masih tentunya di lapangan sepak bola namun, namun kita salvok dengan nomor baju yang dikenakan oleh Papa Bilar Itu angka 24 Wah, Masya Allah banget ya Selalu angka 24 disematkan di baju tuh. Inilah kebanggaan kita semuanya nomor punggung 24 biar tambah semangat ya mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu diberikan kesehatan, amin kita lihat juga persahabat ya momen selanjutnya dari Bang Andi Sky di akun Instagram pribadinya memposting video atau persahabat yang lagi berada di lapangan sepak bola malam hari ini sama dengan pop -up bilar bajunya persahabat ya ini keren banget pokoknya bangga bahagia malam minggu kita semakin Diberikan tentunya vitamin-vitamin yang sangat luar biasa Kita masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru dan kabar baik dari Lesti dan Bilar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bangun ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh